Itu enggak Bunda. Bunda oh, kayak. apa Bunda kayak. apa Ini bukan Bunda dikanyi. Siapa? Ini Bunda bukan. Ini Bunda bukan. Iya. jangan gitu. Si Dani, si Eni. Aman nah. Gitu. Nah, terus Terus. Terus, putar Terus air. Nah, eh nah, kondek sampai gua jatuh Baru nih ada airnya Baru nih Sulap, bin ajaib Asik, keren Nah, tadi panasin dulu ya, Dan Setelah diisi airnya ya, Dan Makasih ya, Dan Lu keren pilot, pilot pencet nih, pantes sampai maghrib gua air gue nggak keluar keluar. gak air. airnya Yuk ke Dermatolog. Ini hey, mau liburan. Holiday, jadi kita Iya dong, biar tetap glowing. nah di sana hawanya dingin juga kan, biar tetap buka kita lembab. Hari ini kita lagi di klinik Dermatolog. Ada ayat juga, ada air juga dibawa dia sebelum kita level oh. up sama oh. dengan Gimana ya rasanya ya? Sakit kan menaik. Ya semuanya juga ada pada yang sakit. Main apa namanya ya? Kasti. Kaka. ya? sama ayah. Ayah ini tidur tuh. <tuk> ini, ini, ini lagi diapain Apa apa memang Siapa banget hasilnya ya. langsung apa? Ya. aja kenceng enggak, ya? Aduh. Eh, Akibat main kasti begini Iya ngga, nyesap banget ya Selamat anaknya aja ngga mau kalah Sakit asal Aduh liat ini, liat umat ini nih Sakit banget Aduh jenny, jenny mampu jadi asisten. Hari ini kita lagi di klinik dermato oh, Ada ayat silah Ada ayat juga Dibawah dia Sebelum kita Tuh oh. oh, I mau liburan. Mau holiday jadi kita akan berbeda. Iya dong biar tetap gelungi. Gak di sana hawanya dingin juga kan biar tetap buka kita lembab Ayo ke Dermaga. Plus level up sama dengan Ayu kali bu promaster. Di mana ya rasanya ya? Tidak terang. Nah ya, sakit kan menaik? Naik. Nah, naik. Ya semuanya keras. juga ada pada yang sakit. Ia, di sini Perawatnya ada nah, pada hantal. Profesional banget. Uh, Perawatnya juga keren, -keren banget dari yang nasihat-nasihat sakit. Nanti bukan uh, kita juga di Mas Indra, pakai jarum-jarum itu Hanya di area mapro yang paling besar. Ah. Yang mau ke area pade perawatan dulu. padahal oh, kakinya pegel. Wah, wow, karena nggak bisa jalan, kaki gimana? ditanya, kenapa dia? Mana main apa namanya ya? Kita eh, ayah-ayah, gara-gara ini nih keinginan ibu. Main kasti jadi kita ikutin keinginan ibu dalam acara syuting ayah dan Dia ke kerusia tuh, iya, ini apa? Sama, Ini ya. Siapa nih? satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Bentar dok ayah. ya, sama ayah Ayah ini tidur Ayah tidur <laughs> Ini lagi diapain ayah nih dok Lagi di M2M M2M memang cepat banget hasilnya ya Iya Langsung teng aja kenceng uh, Sayang banget ini mah Ngeglow banget dah hasilnya Iya bener Sama kenceng benar Rugi kalau gak diginiin ya dok Iya terus pori-porinya kan juga jadi lebih kecil Iya lebih kecil Bener Kuat bagus banget pokoknya Hanya ada di klinik Dermapro sama dokter Elens. Betul. Pokoknya nikmat banget deh ya diginian mah. Hmm, tapi hasilnya dong. Iya. Oke, celongker kencang, bersih. Sedikit lagi nih se, ya. Sedikit ya. Terus. Terus. Terus. Terus. Terus ulenya pas seperti ini lah dokter lumayan rasanya terasa tapi hasilnya ini bagus banget. Apa bagus ya kulitnya udah bereaksi. enak Ini nanti bagus banget, kencang dan glowing, bersih banget. Dan nah, nah, ini gak terlalu ini merah. nih, ini. Biasanya merahnya berapa hari Bu? Enggak, cuma tiga hari. Tiga hari ya? Enggak ada tiga hari kan banyak. Kan boleh pakai apa-apa dulu kan? Betul. Untuk berbentuk dulu. Untuk berbentuk sama sanduk kok. Ini udah ada apa tuh? Yeah. kiri itu. berapa udah semua sampai akhir. Masa Bu? Enggak sih, gak terlalu kuat Ibu. Uh. Mm -hmm. seboring kata <laughs> <tuh hari> pun entar lagi banget mau break dulu, <tuh> ng ya. Shopping itu hmm. hmm. hmm. uh, Bukan dari M2M kalau itu Pakai krim terus mochi skin gitu ya, hmm. hmm. oh ya hmm. Kayak krim malam yang aku kasih ke ibu tuh Ya, ayah pakai nggak dark spot? Nah, ayah pakainya gitu, bro yang putih, itu dalamnya putih warnanya apa di panah warna, warna potnya apa? Oh, ya. Cukurnya kuning mas Oh iya benar ya, kan? itu. Napa daspot ya? Daspot tambahin BBF aja. Seminggu oh. dua kali dulu, senin kamis. Kalau nggak merah, baru eh, boleh naik di seminggu tiga kali. Tapi kalau ini jatih, dulu nggak pakai primer. Tapi ayah pakai malunya yang ini, gitu, oh. itu yang cukup gede gitu. Dulu kan yang coklatnya segini ber, sekarang yang berkesan kulo. Oh ayah lagi diapain ini ayahnya dok? lagi nah, gini pakai alat potongan. Hmm, iya, ayah kan undut banget perutnya. Tapi, <tapi udah ya, kemarin. Udah ya? Udah, udah turun. udah dulu juga di selanak. Mm -hmm. ya. Sehat.